Oke okay, guys, welcome back to my channel. Anjas kembali lagi bersama Dimas Anjay Mabar. Di profesional. <laughs> Oke okay, guys, di sini kita mau adu nasib Anjas. Hmm, kita pasang atas atau bawah nih. Terus kita-kita lihat. Kita lihat ini ke atas sih. Eh bawah-bawah-bawah pasang atas bawah sih tembak. kita bednya gedein dulu bro uh naik sih naik sih pasang naik berarti ya udah besok bangunin oke okay, gesya uh bu, naik sini udah pasti di mas anjay mabar proporsional Sonal level. Eh, <SILENCIO> yeah, kayak ke <ketukang> jamu loh. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Oke, okay, ini naik sih naik naik naik. Anjas. Udah, udah pasti nih. bu, Oke, okay, dapat eh oh, tadi, oh, tadi belum dinaikin bednya co, ini yeah. yang ini udah gue ini, pasang Hatis. lagi, pasang eh, lagi, pasang yana. lagi nice estetik banget mas wow profit sekali, bisa dapet 74 dolar guys, gila sih Gedein pokoknya ini sampai 500 ratus aja, udah pasang, pasang, pasang, pasang, pasang, pasang, kita pasang sini semua, udah lima kan? ratus asik, <tuh> asik, Anjay, ini malah turun loh Nice Woi naik dulu, naik dulu, naik dulu Oke, okay, dapat bro Enggak bisa diganti grafiknya itu Oh, grafik pembunuhan Enggak huh? huh? grafiknya bisa diganti Iya, bisa Anja. Uh, <an 160> nanti nanti ya? euh, menang menang bro menang oke okay, kita pasang sini dah kita pasang berapa toh apa saya bisa mas grafik HD pembunuhan saya Gradi <tinyowat demonan> kameranya ya, Nih ya. oh, dimas. <suin not improving noise> Anjay, dimas Anjas mabar. Proporsional. Clap, clap. Sana. Mati lo. Eh, mukanya lo. Lebeo Selama itu artinya ini guys apa? <laughs> Selama itu apa ya? Kurang -kurang. Bukan. Cinta. Uwe, menang toh. Kalau kita menang di Padang, kalau kita pasang lagi, kita pasang lagi, udah, udah auto dapet okay. ini mah. Eh, hey, gue blok pameran depan aja gini Eh, slap Slap, slap, slap Slame-eo Slame-eo Aduh, kalah lagi nih guys Oke, okay, kita pasang bawah sekarang Berapa tuh? Itu udah tambahan. tambah Bawah skater Tuh, oh, ini baru sekali ternas, 4 M, 5 M, <laughs>